so <imitation> enough drop down drop down smoking high am i am not round I'm not round no denying what i got now i got Keep an eye out, keep it locked down, locked down See me flying, never drop down, drop down Smoking high, am I, I am not round, I'm not round No denying what I got now, I got now Keep an eye out, keep it locked down, locked down You're too strong when I battle with the beast Bring a few more. the commander and the chief For my crew arm, Boys rattling And whistle at your toque, never sleep Eyes, open hands, clutching on my throat. This old out your this month and born down Shepherd to these sheep, make them fear me, This a war zone out, trap house, nothing ever forgiven yeah, Every day's a blessing, thank the Lord of how I'm living See me riding with my top down All cops round, they're pissing on the gas I don't think I'll ever stop Oke selamat malam bapak-bapak ibu-ibu ya oke selamat malam bapak-bapak ibu-ibu yang sudah hadir di zoom kita ini sekarang kita akan ini ya uh, membahas tentang apa itu forces di mata apa namanya orang-orang awam gitu kita akan belajar mengenai pengertian tersebut dan yang akan membawa Host kali ini saya karena host biasanya si Hari Mas Hari itu sedang melakukan kegiatan uh, hari raya Galungan. Nah, sekarang yang akan membawa topik hari ini adalah Pak Agas. Nah, Pak Agas monitor sekarang bisa ini kita mulai saja ya Pak Agas halo halo halo masuk masuk nah Pak Agas sudah siap um, mas ini memberi materi ke kita tentang forces Indonesia ya yang di mata para orang awam lah ayo monggo Pak, Ag Pak Agas dimulai saja baik terima kasih mas Agam Selamat malam semuanya, selamat galungan dan kuningan bagi yang merayakan. Perkenalkan, saya Agas, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana ilustrasi dari Forsas. Apa itu Forsas? Secara sederhananya. Sebelum itu kita mengenal Forsas, maka kita harus mengenal sistem-sistem yang ada di Forsas. Pertama, ada sistem blockchain yang saya ilustrasikan sebagai infrastruktur sebuah jalan. Lalu, yang kedua, ada yang namanya sistem blockchain yang saya ilustrasikan sebagai sebuah kendaraan. Lalu yang ketiga, ada sistem smart contract yang saya ilustrasikan sebagai palang pintu. Lalu ada sistem DAPS. Dabs yang saya ilustrasikan sebagai driver pengemudinya. Lalu forsas. Forsas yang saya ilustrasikan sebagai model bisnis dari jalan tol. Setelah ini yang pertama ada blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain itu ibaratkannya sebuah infrastruktur, sebuah infrastruktur jalan yang dapat menghubungkan banyak tempat. Dapat menghubungkan banyak tempat, bisa menampung banyak kendaraan. Terus apa hebatnya blockchain ini? Pertama, jalanan itu tidak terpusat, sehingga Anda tidak perlu dapat izin untuk menggunakannya. Jalan ini jalan umum. Semua bisa menggunakannya tanpa kecuali. Lalu setiap orang dapat melihat kendaraannya melintas di jalan. Sehingga setiap orang akan mendapat penglihatan yang sama pula. Transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya bisa dipantau. Tapi... Anda tidak dapat merubah kendaraan apa yang sedang lewat. Kendaraan apa yang sudah melintas. Immutable. Blockchain itu desentralisasi, transparan, dan immutable. Saya eh, contohin, mungkin, nah contohnya, saya lagi ada di persimpangan jalan, di lampu merah. Di lampu merah, saya lihat ada mobil warna hitam. Lalu teman saya datang dan melihat hal yang sama. Ada mobil warna hitam. Terus datang orang ketiga. Dia ingin berniat jahat, ingin merubah data. Dia bilang, itu bukan mobil hitam. Itu mobil merah. Tapi saya punya data. Teman saya punya data. Dan orang lain juga punya data. Dan kita tahu data yang benar adalah mobil hitam. Jadi tidak bisa. Ada kata manipulasi data di sini. Karena ketiga hal ini, desentralisasi, tidak terpusat. Jadinya, mau bagian mana yang, yang di, dimanipulasi, nggak ada. Transparan, semuanya bisa melihat, semuanya bisa memvalidasi datanya. Dan immutable. Itulah fondasi blockchain. Lalu, ada Ethereum, kalau tadi blockchain saya gambarkan sebagai infrastruktur, maka Ethereum adalah mobil yang memanfaatkan infrastruktur tersebut. Mobil ini memiliki nilai, bisa dijual, mobil bisa dibeli, sama seperti Ethereum. Ethereum juga memiliki nilai. Makanya Ethereum bisa dijual, bisa dibeli. Karena memiliki nilai, Ethereum ini juga baik buat dijadikan aset. Aset masa depan. Karena Ethereum ini juga sifatnya seperti emas. Harganya terus berkembang. Berkembang, berkembang, naik. Nah, kalau mobil tadi disimpannya di garasi. Maka kalau Ethereum disimpannya di dompet digital. Setiap orang yang memiliki Ethereum pasti memiliki dompet digital. Di situ kita dapat yang namanya nomor kening sama secret key. Jadi pertahanannya ganda. dompet digital ada sistem keamanannya, di blockchain juga ada sistem keamanannya. Jadi semakin mempersulit buat data diubah atau yang namanya uang dicolong itu nggak ada. Lalu ada yang namanya smart contract. Diibaratkan sebuah mesin palang pintu otomatis yang telah diprogram dengan baik dan sempurna. Maka mesin tersebut akan terus selamanya melakukan aktivitas sesuai dengan program yang telah dibuat. Palang pintu ini aktivitasnya apa? Palang pintu ini aktivitasnya membuka dan menutup Secara otomatis, sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada, dan segala aktivitas juga dicatat dengan baik. Aktivitasnya dicatat, transaksinya dicatat. Itu smart contract. Smart contract ini semuanya otomatis, karena dia otomatis. Jadi, dia nggak perlu admin, karena nggak perlu admin, jadi nggak usah ragu. Ada yang namanya data itu dimanipulasi. Karena semuanya otomatis. Smart contract akan bekerja hanya sesuai dengan program yang telah dibuat. Seperti itu. Jadi, nggak usah risau. Oh, datanya nggak bisa dimanipulasi. Semuanya otomatis. Programnya kayak gitu. Ya terus programnya seperti itu. Buka, tutup. Pintu secara otomatis, lalu ada DAPS. DAPS itu saya gambarkan sebagai pengemudi. Pengemudi adalah seorang pengemudi, sorry, sorry, pengemudi adalah yang menjebatani antara sistem Ethereum agar bisa berinteraksi dengan smart contract. Pengemudi memiliki kendali penuh atas data yang dimiliki. Sehingga pengemudi tidak khawatir dirinya akan, data dirinya akan tersebar. Dan pengemudi juga mendapatkan salinan data transaksi. Maka data transaksi itu akan makin susah buat dimanipulasi. Tadi smart contract udah nyimpen data transaksi. Data transaksi itu disalin, dikasih ke kedap. Jadi pertahanannya makin double. Ada pertahanan dari blockchain, ada pertahanan dari smart contract, ada pertahanan dari DAP. Ini yang memperkuat pertahanan supaya data tersebut benar-benar valid. Semakin susah untuk digobol, semakin susah untuk data itu dimanipulasi, dan semakin susah untuk ada yang namanya pencurian di sini. Pengemudi itu dibilang memiliki kendali penuh atas data yang dimiliki. Maksudnya itu juga uh, tadi semuanya transparan. Kita mau transfer uang ke siapa, itu semuanya terlihat, terpantau. Tapi kita juga tetap anonim. Sama seperti orang ini. Orang ini mengendarai mobil di jalan. Semua orang bisa lihat mobilnya, tapi belum tentu bisa lihat orangnya. Seperti itu. lalu forsa sendiri. Forsas ini adalah sebuah bisnis yang memanfaatkan semua sistem yang ada tadi. Saya ilustrasikan sebuah bisnis jalan tol. Sebuah bisnis jalan tol yang menyediakan sebuah fasilitas jalan. Kalau forsas memberikan fasilitas sebuah crowdfunding. Yang dijual apa? Yang dijual jalan tol adalah akses menggunakan jalan tersebut. Dan jalan tol akan terus berjualan selama pondasinya masih tersedia. Pondasinya jalan tol tadi ya jalan tersebut. Lalu kalau Forzas, Forzas menjual smart contract agar dapat menikmati fasilitas fasilitasnya crowdfunding. Dan Forzas akan terus bekerja selama pondasinya masih ada. Pondasinya Forzas blockchain tersebut. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Pondasinya blockchain. Forsas ini berdiri di atas blockchain. Forsas berdiri di atas sistem blockchain. Sangat tepat. Blockchain ini sungguh kuat, sistemnya kuat, susah dimanipulasi juga, dan kokoh. Berdiri di atas blockchain, dan memiliki sistem yang namanya smart contract. Yang dijual oleh Forsas adalah smart contract untuk akses menikmati fasilitas yang dimiliki Forsas. Fasilitas yang dimiliki Forsas ada dua. Yang pertama, platform s 3 dan platform X4. Lalu, mobil ini adalah sebuah nilainya. Semakin besar mobilnya, semakin besar kendaraannya, maka semakin besar nilainya yang harus melewati smart contract. Lalu, orangnya yang menjembatani untuk bisa berinteraksi dengan smart contractnya. Mobilnya lewat. Mobilnya mau lewat. Jadi orangnya nih yang bayar ke smart kontraknya, nempel kartunya, gitu. Karena mobilnya nggak bisa nempel sendiri. Lalu keunggulan smart kontrak? Apa keunggulan smart kontrak? Eh, maaf maaf. Apa keunggulan forces? Keunggulan forces ini, yang pertama dia berdiri di atas blockchain. Jadi blockchain udah bener. Blockchain itu kokoh kuat, fondasinya hebat susah buat dimanipulasi yang kedua smart contract semuanya berjalan otomatis yang pertama kokoh yang kedua otomatis jadinya data ini benar-benar sulit dimanipulasi karena kepercayaan yang pertama adalah data tersebut bagaimana data ini Supaya tidak bisa dimanipulasi. Bagaimana sebuah data ini agar aman dan tidak bisa dibol Yang ketiga, menjamin keamanan data. Yang keempat, transparan. Seluruh transaksi bisa kita pantau. Transaksi kita bisa kita pantau. Transaksi orang bisa kita pantau. Tapi yang melakukan transaksi tetap bisa marka. Tidak ada roy. Bagi hasil, 100% di Forsas ini penghasilannya untuk Anda. Tidak ada bagi hasil, tidak ada potongan biaya. Pure 100%. Jadi kalau Anda mendapatkan yang namanya penghasilan, 100% penghasilan itu langsung dikirim ke dompet Anda. Tidak terpusat, uang Anda sepenuhnya dalam kendali Anda. Forsas ini, sistemnya, Ketika kalian mendapatkan keuntungan, maka keuntungan itu langsung dikirim ke rekening Anda. Tidak terpusat. Forsas itu tidak ada yang namanya uh, menyimpan uang kalian. Forsas itu tidak menyimpan uang kalian, tidak mengolah uang Anda. Jadi ketika Anda mendapatkan sebuah keuntungan dan penghasilan, itu langsung saat itu juga dikirim ke rekening Anda. Dan uang itu akan sepenuhnya dalam kendali Anda. Mau Anda tarik, atau mau Anda jadikan aset, simpan dulu, seperti itu. Semua dalam kendali Anda. Tidak akan hilang. Karena yang biasanya kan, bisnis-bisnis itu uangnya disimpan di perusahaan. Lama-lama uangnya dibawa kabur, kan gitu. Kalau di Forsa, uangnya langsung dikirim, jadinya apa yang ditakutin, uang kalian nggak bakal dibawa kabur berdiri di atas blockchain, datanya pasti pasti akurat smart contract datanya pasti bener, nggak ada yang namanya manipulasi nggak ada manipulasi terus uangnya langsung dikirim jadinya risikonya nggak ada, nggak ada risiko uangnya langsung dikirim, nggak ada istilah dibawa kabur, nggak ada bagi hasil jadinya Balik modal ya cepet Nggak ada nunggu-nunggu lagi. 100% dapatnya Lalu keuntungan bergabung bersama forces Tidak ada waktu kontrak. Kenapa tidak ada waktu kontrak? forces ini berdiri di atas blockchain. Selama blockchain itu masih ada, maka forces juga akan ada. Sampai kapan itu? Ya panjang. Gimana cara matiin blockchain? Cara matiin blockchain itu listrik satu dunia, satu bumi sama internet ini harus mati. Dan bagaimana cara mematikan internet dan listrik dunia? Itu susah. Matiin satu, satu kota aja susah. Apalagi satu dunia. Jadi blockchain ini akan terus ada. Blockchainnya ada. Forsasnya juga ada. Jadi, nggak ada waktu kontrak. Secara tidak langsung, kalian memiliki aset Ethereum. Ethereum itu memiliki nilai. Harganya selalu berkembang. Seiring waktu, selalu berkembang. Dan secara tidak langsung, Anda sudah memiliki aset Ethereum itu. Ethereum ini aset nomor dua di cryptocurrency dengan uh, market terbesar kedua. Harganya berkembang bagus, Ethereum ini berkembang bagus harganya. Penghasilan tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena di Foresas kalian cukup membeli satu kali saja untuk seumur hidup. Jadi anda join, anda beli slot itu sekali aja. Habis itu biarkan. Bebas resiko. Tadi sudah saya sempat jelaskan. nggak ada resiko. Siapa yang mau bawa kabur uang kalian? Uangnya kan langsung dibawa dikirim ke rekening. nggak ada istilah dibawa kabur. itu. Lalu bekerja di mana saja. Kapan saja. Lagi lockdown, lagi PSBB tetap bisa kerja. Kapan aja bisa kerja. Pagi sibuk, malam bisa kerja. Malam sibuk, pagi bisa kerja. Kan gitu. Jadinya fleksibel. Di mana aja dan fleksibel, jadi nggak ada nggak ada tembok lah, nggak ada penghalang kalau mau kerja di sini. Kerja-kerja, nggak -kerja, yang nggak, psbb tetap bisa kerja, lockdown tetap bisa kerja. Mau lagi jalan-jalan juga bisa dapat dapat uang penghasilan. Lalu yang keenam, anda dapat menarik uang kapan saja, karena uangnya langsung dikirim ke rekening, maka uangnya bebas dalam pengaturan anda nggak ada istilah withdraw nggak ada syarat-syaratmu tarik tarik tunai eh tarik uangnya misalkan contohnya itu kayak eh, deposito deposito itu syarat buat narik uang kan minimal 3 bulan sebelum 3 bulan ya nggak bisa ditarik kalaupun bisa ditarik ya pasti kena penalti kalau di forsa anda menarik uangnya kapan aja toh udah masuk ke rekening sendiri kok Uangnya, jadi semuanya kendali Anda, nggak ada beban-beban uh, lagi, nggak ada batasan-batasan lagi. Ah uh, baik. baik, mungkin sekian pembahasan dari saya, semoga cukup bisa dimengerti, atau mungkin ada pertanyaan juga boleh. Selanjutnya, saya lanjutkan ke Mas Agap, silakan Mas. Nah, tes tes oke uh, terima kasih ya tadi penjelasannya oleh pak agas ya uh, kita Mengetahui singkatlah, saya akan menambah sedikitlah untuk orang yang tadi baru bergabung dengan kita ya. Kan ada beberapa penjelasan oleh Pak Aga sendiri mengenai porsas itu diibaratkan dengan jalan tol ya. Dengan jalan tol, betul ya. Nah ini. Oke. Okay. Jadi uh, Di DAPP-nya itu pengemudinya eh DAPP itu pengemudinya itu adalah webnya ya, website dari wallet itu ya. Namanya DAPP yang kita masukkan link versus tersebut dan pengemudinya itu dah, oh, yeah. yang kita kita mencari link tersebut searching. Nah, pengemudinya tersebut. Terus di sini Ya, yeah, betul. Uh, smartphone Smart kontraknya sendiri, pintu plang, palang pintu tolnya ya, saya kita lihat. Oke, dan nama forsa sendiri itu adalah tol gate nya, misalnya kayak kita mau ke Cimahi, mau uh, tol ke Cine, tol ke mana, ke tol Bandung, nah seperti itu ya kan. Tol Bali Mandara, nah ini forsa adalah, ininya apa, nah, alamat tol lah alamat tol ininya tujuan kita. Terus Ethereum-nya itu adalah kendaraannya sendiri. Jadi makin besarnya kendaraan, makin besar jumlah Ethereum yang kita kita masukkan atau kita masukkan ke versus tersebut ya atau kita miliki lah. Terus untuk blockchain-nya sendiri adalah infrastrukturnya yaitu tolnya dan office. Office-nya ini adalah tempat pembukuannya ya, pencatatan semua data transaksi di smart contract ataupun semua berhubungan dengan Ethereum, karena kita di sini lakukan transaksi Ethereum ya, dan jalurnya itu adalah blockchainnya itu adalah jalan tersebut dan untuk apa namanya, kita mengecek gas um, jarak antar misalnya tol misalnya transaksi slot satu membutuhkan berapa fee-nya dan Uh, bisa kita lihat juga transaksinya itu kita bisa melalui ini ether scan ini ya ada papan pengumuman biaya ke misalkan ke mana ke Jakarta membutuhkan biaya tol sekian seperti itu dan bensinnya sendiri itu adalah ininya biaya gw nya seperti itu nah di sini sudah jelas ya ini bisa kita gambarkan seperti ini oke sekarang buat apa bapak-bapak ibu-ibu eh itu abah <laughs> sekarang buat bapak-bapak ibu-ibu untuk untuk apa namanya hmm. Pertanyaan bisa kita mulai segera bagi yang mau bertanya silakan melalui chat atau angkat tangan biar saya ini bisa unmut gitu. Apalagi di sini banyak yang baru ya baru mau ber sudah bergabung tapi belum mengerti tentang bisnis forsa ini. Oke, okay. adakah pertanyaan? Soalnya kalau tidak ada pertanyaan kita akan membahas sedikit sebentar tentang limpahan ya. Pak Joko, apakah ada pertanyaan Pak Joko? Mas Agam, tolong jelaskan X3 dan X4. Oke, X3 dan X4 ya. Kalau X3 dan X4 itu, kita bisa jelaskan benar. Saya buka contoh. Pak Hendrik bergabung enggak Pak Hendrik? Ada, oh, ada ya? Ada ya? Pak Hendrik boleh tahu ID-nya Pak Hendrik? Lupa saya coba di chat atau itu dibuka gas ininya buatnya Pak Hendrik coba. Halo, monitor Pak Hendrik. Halo, Mas Agam, selamat ya. malam. Iya, selamat malam. Uh, ini Pak, Pak Hendrik coba uh, ID-nya Pak Hendrik berapa ID nomor ID-nya biar saya ini jelaskan ke apa teman-teman tentang penghasilan X3 dan X4. Iya. Iya. ID saya, ini kok nggak bisa terbuka ya? Aidi, hmm. saya nggak hafal sebentar ya, saya. <laughs> Oke. Okay. Buka lewat FTH tapi sembilan empat Iya betul. Oke. Okay. Nia, ini ya, ini ID-nya Pak Hendrik sudah memiliki 4 downline. Uh cepat loh. 4 downline dan mendapatkan profit 166 di X3 138 direct langsung dan di X4 28 dolar. Sekarang kita akan membahas X3-nya. Ini bisa kita lihat kamu harus lihat X3-nya Pak Hendrik, uh, upline Pak Hendrik, Pak Joko sendiri dengan ID sembilan tiga dan Pak Hendriknya sembilan empat Terus Pak Hendrik itu mendapatkan downline pertama, itu 100% profit masuk ke dia. Dan kedua, 100% ke Hendrik lagi. Ketiga, reinvest masuk ke Pak Joko. Jadi dapat pengulangan di apa tiga, tiga tiga lingkaran ini akan kosong kembali. Dan kita bisa lihat transaksinya di sini. Tanggal 11 September Hendrik mendapatkan 9 dolar atau setara dengan 0,025 Ethereum. Oke. Okay. Dari ID 940481. Wah wow, hebat. Nah seperti itu. Dan tanggal 12-nya dari 94-1995. Harus join 3 hari loh Bang. Iya. Yeah. 0,025 Ethereum juga. Nah yang ketiga ini kan ID 941479. Ada di sini. Dan itu menjadi reinvest atau recycle. Jadi buka baru lagi, buka kembali. Ini kita bisa lihat. Buka kembali ini. Yang 941479. Pak Hendrik tidak dapat profit. Tapi mendapatkan ini. Selalu lagi. Apa, Ah, uh, sel uh, lingkaran di bawah surat itu kosong kembali. Nah, nih. tapi sudah diisi ya, sudah diisi nih. 9425002, sudah diisi dan profit lagi 0,025 ETH atau uh, saat ini setara dengan 9 dolar ya, 9 dolar. Nah, sekarang kita kembali lagi. ID yang reinvest ini masuknya kemana? Kan gitu. Yang ini nih. Ini kan masuk ke up nah kita bisa lihat transaksinya itu kita klik aja tuh masuknya ke sini kelihatan oh, ini punyanya Pak Hendrik ya oh iya ininya larinya ke sini diklik dulu terus sini diklik satu-satunya nah Masuknya ke Pak Hendrik. Tapi Pak Hendriknya reinvest. Dan reinvestnya itu masuk ke Pak Joko. Di sini kita bisa lihat transaksinya. Kok oh, nggak bisa di copy kalau bukan dari walletnya sendiri apa ya? Pak. <laughs> Ini bisa, sebenarnya kita bisa lihat nih transaksinya. Yes. Kalau kita ada di wallet. Di wallet kita. Nah, Terus kita lihat lagi kembali lagi ke ID-nya Pak Hendrik. Sedangkan X4 ini penghasilannya Pak Hendrik. Nah, di sini ntar saya juga akan menjelaskan kenapa Pak Hendrik bisa memberi limpahan ke downline-nya. Uh, jadi kita nggak yang orang lain asli kita. Iya, betul sekali. Tapi, apa... Uh, downline Pak Hendrik itu malah mendapatkan sponsor dari Pak Hendrik. Uh, kalau bisa saya bilang sih dari Pak Joko ya, karena itu seharusnya menjadi profitnya Pak Joko, tapi Pak Joko lagi di posisi atau di kondisi sudah uh, anggapan sementara sama Pak Hendrik itu sudah seperti selesai urusan satu-satu sementara sampai Pak Hendrik reinvest. Jadi itu masuk ke pak sebenarnya Bapak apa downline-nya Pak Hendrik yang lain. Jadi pro ininya karena downline Pak Hendrik masih belum posisi di X4 itu belum ada kondisi terisi di sini makanya jadi sebuah limpanan, limpahan limpahan downline. Tapi andai kata sudah terisi dua di atas ini dan dia mendapatkan limpahan akan menjadi seperti ini dan itu menjadi profit Nah seperti kerja X4 itu seperti ini nah, Downline pertama yang Pak Hendrik dapat Atau downline pertama Limpahannya Pak Hendrik itu akan masuk Ke ID upline Yang kedua juga Jadi pokoknya Baris pertama ini Dua downline ini Masuknya ke upline ya Ini sebagai limpahan profit dari Downline Dan yang ketiga 3.45, ini 100 masuk ke kita. Nah gini, di sini bisa lihat Pak Hendrik mendapatkan 9 dolar, 9 dolar, 9 dolar hari ini ya jam sekarang ini, setara dengan 0,025 Ethereum. Nah kita lihat lagi uh, di sini. Yang sebagai penutupan ini, kenapa warnanya biru-biru? Ini artinya bottom overflow. Kita lihat, kita klik ID-nya 943524. Ini yang terakhir ini. Uh, yang bergabung dari sini. Nah, ini dia. Dia menjadi sebuah limpahan buat downline-nya Pak Hendrik. Nih, warna abu-abu nih. Nah. Bottom overflow dari bawah. Ntar. Ini sebagai Sebuah limpahan. Buat ID 94.119. Kita bisa lihat lagi. Tapi di sini 94.119 belum profit ya. Kita bisa lihat tuh. Belum ada profit. Belum ada profit. Dan dia sudah mendapatkan satu downline mengisi di sini. Andai kata dia mendapatkan downline... Donaen lagi, uh, donaen kedua lah. Itu donlen tersebut akan mengisi di sini. Kalau mengisi di sini, ini akan menjadi limpahan buat CID ini Seperti itu, di sini juga. Oke, okay. terus buat apa namanya, kita bisa lihat di sini, 625002 ini, lari dananya kemana gitu. Ini bisa dilihat. Larinya ke 94.119. Uh, ini kan kepalanya, kepalanya larinya ke sini. Kan di X4 ya. Kita klik lagi. 94.119. Lari dananya ke mana 94.119 ini? Warnanya ungu. Yang berarti lebih tinggi. Dan masuk ke upline maksudnya lebih tinggi. Di sini juga. Uplinenya siapa ya Pak Hendrik tersebut? Nah. Ini kan memang profitnya Pak Hendrik ya. Yang ini profitnya Pak Hendrik. Ini juga. Yang ini juga. Yang ini Pak Joko di atasnya Pak Hendrik. Atau upline-nya Pak Hendrik. Ini yang saya bilang, kenapa kita, uh, walaupun pasif aja, bisa mendapatkan profit limpahan atau apa, mendapatkan hasil ya. Ini karena keaktifan dari upline kita, ya. Nggak, misal nggak upline aja, super upline. Kalau aktif juga bisa menghasilkan buat kita, dan atasnya juga, atasnya uh, pokoknya setara lah dengan slot yang kita miliki andai kata kita memiliki 5 slot dan upline kita lima slot atau super upline kita 5 slot atau di super-supernya upline itu lima slot. Itu bisa menjadi uh, yang namanya limpahan buat kita seperti itu. Nis. Kita bisa lihat lagi uh, ID-nya Pak Joko ya. Mana ID-nya? Ini ID-nya Pak Joko. Ini upline-nya Bro Hendrik, Pak Hendrik atau bernama Pak Joko ya. Dan tadi apa namanya Pak Joko tuh ada absurd x4, 4. Kita bisa lihat larinya kemana. Ini kita klik 4x4-nya. Larinya ke ID sini. Ini sebagai apa? Kita lihat lagi bagi kepala atau profit 722 ini ID-nya Sus Mbak Susan ya 72267 kalau gak, gak salah oh bukan ternyata ID downline saya yang sangat jauh ini saya kira ID-nya Susan ini saya nih ini saya sedangkan ini downline yang bukan langsung bukan direct downline saya tapi slotnya sudah samalah sama saya seperti itu. Posisinya itu seperti mungkin Pak Hendrik atau dengannya Pak Hendrik ya. sekitar empat layer lah mereka karena slotnya aja sama. Nah, ini di slot 4 dia sudah mendapatkan dua limpahan. Dan mendapatkan satu limpahan profit alias dari sini. Nah, kita lihat lagi ID 722677 ini. Dia membuka 5 slot X4. Dan sudah mendapatkan limpahan di... Waduh benar. Tutup. Dia sudah membuka 5 slot X4 dan mendapatkan limpahan di... So, 3, 4, dan 5. Tapi yang uh, timpahan yang berprofit baru di 3, 2 kali, 4, 1 kali. 5 belum ya, belum ada. Dan kita kembali lagi. Ke ID version ID ini. Kita lihat ini. Uh, oh iya, kita lihat. Aplennya tujuh dua dua nih siapa? Ini udah layar pertama. Terus, oh ID-nya tuh, aplennya lima tujuh Layar kedua. Oh, aplennya lagi tuh 578260. tujuh Layar ketiga. Kita lihat lagi aplennya. Oh, aplennya baru saya sendiri. Dua tujuh Layar keempat. Berarti empat ya, empat, empat ke dalam ya, ID-nya ya, ID-nya itu empat, empat ke bawah. Bayangin itu udah lumayan jauh gitu dari saya jaraknya, tapi dia bisa mendapatkan limpahan langsung dari saya. Dan seharusnya itu yang absurdnya Pak Joko itu yang slot empat ini. Harusnya ini masuk ke aplannya Pak Joko. Aplannya Pak Joko itu siapa? Kita lihat. 845604. Si Ibu Susan ya. Nih. Kita lihat dan di sini Ini ID-nya Pak Joko. Berupa kepala tapi seharusnya ini menjadi profit saya. Ya kan? Ini kan udah ada tandanya nih. sukses. Tapi ternyata di posisi akun saya kondisinya memberi limpahan buat downline. Seperti itu. Dan akhirnya masuk ke ID yang tadi. dengan empat layar ke bawah di saya. 4 langkah. Seperti itulah. Uh, ini saya klik lagi. Itu. Profitnya masuk ke sini. 72.267. Di versi sini kita bisa lihat profitnya. Melalui ini tinggal klik aja uh, akun-akunnya. Terus untuk X3 jangan lupa. Nggak di X4 aja kita bisa dapat profit limpahan seperti ini. Di 3 pun seperti itu. Makanya saya selalu uh, mengajak teman-teman untuk upset X3 dan X4 fungsinya juga seperti ini. Seandai kata kita mendapatkan penghasilan di X4 dengan pasif karena kesibukan kita, suatu saat kita pasti akan bergerak atau menawarkan ke teman-teman kita. Karena kita sudah mendapatkan profit yang lumayan gitu. Sudah jelas gitu kan. Jadi sayang sekali kalau kita misalnya menawarkan teman-teman. Tapi teman-temannya juga upslotnya di X4. Jadi lama lah. Sa saling menunggu gitu jadinya. Nah. Ini kita bisa lihat lagi. ID-nya Pak Hendrik ini. Downline-downline-nya drone yang pertama kan tadi sudah mendapatkan limpahan ya. Kita bisa lihat ini. Tuh, yang pertama slot 1 x 3 X4. Ini langkah ya yang seperti ini maksudnya dengan modal slot 1 bisa mendapatkan limpahan di slot 1 tersebut. Karena jarang sekali angkanya saya selalu mensarankan mengikuti apronnya lah ya. karena aktif nya misalnya si Pak Hendrik sendiri aktif terus calonnya mau bergabung tuh langsung mau pasif mau aktif juga silakan ikutilah beliau ininya slotnya. Ini kita lihat dari siapa ini? Ini seharusnya masuk ke eh, ID sini. limpahannya. Ke 940057. ke Pak Hendriknya sendiri. Oh, ini limpahannya Pak Hendrik berarti ya. Tapi saat kita klik. Uh, ininya masuk ke... Ke mana? Sini. Downloadnya masuk ke sini, 940481. Profitnya masuk ke Pak Hendrik. 94.1479, kita klik. Ini. Dan dia menjadi downline ID 940481 secara tidak langsung. Dan saat 94.1479 ini mendapatkan limpahan atau downline saat di sini. Saat mendapatkan limpahan atau downline ya di sini atau di sini. Ini akan menjadi profit untuk ID 940481. Nah saat downline ini atau limpahan ini mendapatkan downline, baru itu menjadi profitnya. Ini Ini reinvest ini, recycle. Nah 940481 itu yang tadi orang yang mendapatkan limpahan itu ini. Jadi anggapannya saat dia mendapatkan donan atau limpahan di sini di sini ini akan menjadi profitnya dia. Nah, anggapan kan kayak 940481 ini menyediakan tanah. Tanah ya, menyediakan tanah. Menyediakan tanah. Dan ada satu orang membangun ruko. menyediakan ruko lah anggap ruko tersebut di sewa gitu. Tanpa ya kita menyediakan tanah yang benar dah. Sorry sorry menyediakan tanah tapi dibangun ruko. Jadi kita nggak membangun ruko sendiri. Kan biasanya kalau kita mencari donan kan anggapannya seperti membangun ruko, membangun ruko. Dan ruku tersebut diisi, diisi, diisi akan menjadi profit kita. Kan? Seperti itu. Tapi kalau ini kita menyiapkan tanahnya saja. Dan ternyata udah ada yang meng, apa, menyewa tanah kita sementara. Dan itu pembangunannya itu masuk ke atas. Nah, sewanya itu kontraknya masuk ke kita. Seperti itulah anggapannya. Seperti kita membangun ruko juga seperti itu, kita membangun ruko membutuhkan modal, dan modal tersebut kan maksudnya, kan keluar, kita keluarkan lagi modalnya tersebut. Modal tersebut itu masuk ke upline kita yang lain. Dan saat sudah terisi rukunnya itu akan menjadi profit kita disewa. seperti itu. Tapi kalau lebih gampangnya emang paling mudah dijelaskan seperti jalan tol tadi ya, sistem kerjanya ya. Karena kan di sini kita... Jual beli smart contract-nya itu fungsinya juga untuk meningkatkan nilai harga Ethereum dan bisa, apa namanya, kita mengumpulkan Ethereum melalui forsa sini. Nah, itu kalau dari limpahannya Pak Hendrik itu masih bisa kita intip ya jelas ya. Kalau yang seperti saya tadi itu kalau andai kata Pak Joko itu absurd tadi itu tanpa ngabarin saya kan misalnya, Mas Agam. Tadi kan beliau kan ngubungin. Masa kan saya upset. X4 ini kok pending. Nah itu karena pending dia ngabarin. Coba kalau nggak ngabarin. Saya nggak tahu. Dia akan menjadi limpahan. Uh, ini. Downline yang lain. Uh, saya dibilang crossland Jadi lain yang berbeda dari Pak Joko. Di sebelahnya beda lah Dan itu downline di saya empat ke dalam ya, ke bawah gitu. Ini, 722677. Lumayan ya. Terus, teman-teman yang mau bergabung atau upload, itu kan bisa tinggal klik gambar keranjang ini. Untuk yang upload dan selalu kita lihat biayanya, biaya transaksi berapa totalnya V networknya kalau enggak kita bisa lihat di etherscan etherscan ini kita bisa lihat untuk gas transaksi Diklik aja ini nah ini rata-rata kalau murah itu di bawah 200 ya ini uh, normal ya bisa dibilang ya masih normal tapi kalau udah 150 ke bawah kayak eh 130 ke bawah seperti itu 101 atau di bawah 100 di bawah 100 itu harganya benar-benar murah biasanya karena di sini kita bisa lihat dan ada cara hitungannya juga cara hitungannya kemarin udah dijelasin sama Pak Agas. ya berapa blok dikali dengan ukuran gitu jaraknya gitu kita hitung itu, itu ada juga di pdf yang saya share di grup itu, cara ngitungnya ini salah satu cara kita melihat harga gas mengukur, mengukur jarak juga dan untuk melihat transaksi andai kata bapak teman-teman bapak-bapak ibu-ibu mau lihat transaksinya kenapa pending, itu bisa lihat Tinggal masukkan address Ethereum Bapak-Bapak Ibu-Ibu di sini. Dan di search, itu akan masuk semua informasi transaksi yang sedang Bapak-Bapak Ibu-Ibu lakukan. Dari awal transaksi hingga sekarang. Smart contract, beli smart contract, biaya smart contract. Jadi saat kita melakukan transaksi biasanya, kita lakukan transaksi gas nya ternyata 30 dolar. Tapi nyatanya saat kita selesaikan itu cuma 18.20. Itu tidak 100 Karena itu hanya rekomen. Rekomen dari sini ya. Jaraknya kira-kira berapa kilometer gas limitnya seperti itu. Kalau ini tawaran harga... Harga per kilonya, anggapan seperti itu. Ya, itu saja sih, uh, ini buat sa dari saya penjelasan tentang gas dan x dan X4. Buat teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Mana Mas Edi, sudah paham Mas? Nah itu men uh, Pak Hendrik silakan dibuka ininya. Iya. Ya Pak, boleh Pak, silakan Pak. Iya, uh, Mas Agam selamat malam. Iya, hmm. malam Pak. Ya, buat teman-teman semuanya selamat malam juga. Ya, hari ini saya senang sekali ya, karena Mas Agam sudah membantu kami untuk menjelaskan tentang sistem limpahan. Nah, memang butuh pembelajaran beberapa kali lagi, terus ditambah ya. dengan praktek real di lapangan beberapa kali lagi. Iya betul sekali. Tadi pagi, Mas Agam sudah beri. Saya ada dua dari tim saya yang mendapatkan limpahan. Nah ini jadi satu pelajaran baik buat uh, saya dan tim. Itu, hmm. Jadi ternyata hmm. uh, saya melihat bahwa bisnis di Forsets ini uh, tergantung ya, kita aktif uh, income kita cepat uh, besar, kita kuratif pun, asalkan direct di atas kita itu bergerak dengan cepat, maka mereka akan mendapatkan limpahan begitu ya mas Agami. betul betul uh, betul penting. sekali di sini uh, kita butuh kerjasama ya itu udah kekompakan seperti itu pak jadi kita selalu support upline kita kita juga support downline kita seperti itu saling support lah oke okay, oke okay. uh. ya saya sangat senang sekali di bisnis ini mas lalu yang kedua mas uh, di dalam zoom ini kan ada satu sahabat saya Namanya Pak Victor, nah beliau uh, tinggalnya di Malaysia. Hmm. Nah, ini kalau dia join prosesnya seperti apa ya? Mas Agak? bisa diin info nggak? Gimana prosesnya? Gimana, Pak? Proses untuk dia uh, ngambil slot kan? Hmm. Kalau dia, kan kita menggunakan pintu untuk uh, transfer oh. terium ya? Iya, ya, betul. Nah, untuk Malaysia sendiri seperti apa ya? Sistemnya nah, begini. Uh, uang, uh, maksudnya mata uang yang digunakan Pak Victor itu, apa misalkan kalau uang mata Malaysia mungkin ada hmm, bank lokal kripto, bisa juga. Tapi kalau misalkan nggak ada, bisa juga menggunakan hmm. ini, ya. Apa namanya? Ini udah pintu yang menggunakan rupiah atau dolar, yang dolar tuh seperti luno, uh, luno ya. Duno, kalau nggak salah. Terus Coinbase. Uh, banyak dah. Binance juga menggunakan dolar juga bisa. Biasanya hmm. gitu. Seperti hmm. itu. Uh, kalau yang Jadi, Malaysia ada nggak? Kalau kita kan Indonesia pintu ya? Iya ada. Kayaknya sih ada ya. Tapi cuma saya belum pelajari, belum saya searching ya. Malaysia okay. ada atau tidak hmm. ininya. Saya berharap, lokalnya, gitu. saya berharap lokalnya gitu. berharap penukaran uangnya itu dari ringgit ke Ethereum mas, jangan iya. dari karena kan dia tinggalnya di Malaysia dan tentu dia akan mengajak teman-temannya yang uh, orang Malaysia mas. iya betul betul. Uh, ntar coba saya bantu ya searching uh, ringgit ke crypto Ethereum. itu apakah ada di sana kan seperti itu. kalau kita kan udah banyak ya Indodax. Ningku, dex, seperti itu. Kita ntar searching lah kita bantu. Iya. Apakah ada? Kalau ada, itulah yang digunakan mungkin kebanyakan dari hmm. dari orang-orang sana. Karena kan orang Malaysia juga forex ini udah mulai dikenal lumayan. Apalagi di sana ada orang nomor satu penghasilan dari forex juga. Gitu. Sekitar berapa tuh, Mas? Kalau yang orang Malaysia? Kemarin berapa ya? Itu saya lihat satu juta ringgit ya. Berapa pokoknya? Saya kurang ini yang mengerti ringgit ya. Banyak itu lumayan. Namanya dokter siapa? Ntar coba saya lihat. Kalau di Youtube pasti ada. Uh, forsa Malaysia gitu aja. Pasti di Youtube ada itu. Dia terkenal, dia lumayan terkenal di Forsas orangnya. Indonesia uh, yang sukses di Forsas salah satu orang yang sukses di Forsas bisa dibilang seperti itu. Uh. Dari saya cukup Mas Agam, terima kasih buat oh, informasi. Ya. Iya, terus itu kita bisa tadi lihat uh. kalau buat limpahan seperti itu, kalau dari posisinya Pak Hendrik. Uh, Emang ini ya, apa masih mudah? Masih mudah dilihat. Ininya, langkah penghasilan, apa, ininya, apa sistem limpahannya? Kita bisa lihat di proses ini juga. Kita bisa lihat dengan mudah, tanpa apa namanya, tanpa membuka ter scan aja. Kita tinggal klik lingkaran-lingkaran lingkaran yang terisi di ini kita di slot kita kita bisa lihat lari dananya kemana apakah kita dapat profit atau enggak itu di sana semua sudah jelas apalagi dicantumin wallet transaksi dan ini juga ada namanya etherscan kita bisa intip semua transaksi dengan transparan seperti itu dan ini pak Edi angkat tangan ya silakan pak Edi selamat malam Mas Agam selamat malam teman-teman ya. semua oke tadi penjelasan malam, dari apa namanya, Mas Agam, detail sekali ya, ternyata transparansinya, hmm. aliran dananya dari mana-mana itu -mana kita bisa lihat. Bisa lihat, ya betul-betul. Saya kepingin tanya Mas Agam, hmm. saya kalau misalnya kepingin ngajak teman, bagaimana hmm. saya bisa menjelaskan ke teman saya bahwa for such ini bukan money game atau high yield investment program. Karena kan mereka kalau diajakin kayak begini, investasinya kecil potensi mendapatkan apa, profitnya besar, orang langsung mikir pertama kali kan ini money game ya. Bagaimana hmm. untuk menjelaskan ke teman-teman yang akan saya ajak ini bahwa ini bukan money game, Mas Agam. Oke, okay, iya. Saya nah, kalau buat money game itu biasanya semua transaksi itu ini, apa ter, uh, terpusat dalam satu, ada senternya lah, anggapan seperti perusahaan tersebut gitu kita mencari orang sebanyak-banyaknya dan orang ter, apa, dari hasil itu kita kumpulkan ke pusat tersebut dan ada syarat minimal untuk withdraw juga dan di sana itu bisa mengakibatkan scam juga ya karena uangnya nggak langsung kita miliki. Terus yang kedua barangnya itu yang nggak ada yang maksudnya misalkan koin mereka buat sendiri atau barang-barang yang mereka punya sendirilah seperti itu. masih bisa dibilang bawa bau-bau mani kan gitu karena tidak kita bisa apa namanya? tidak bisa kita cari sejarahnya seperti itu. Sedangkan di forsa sendiri sejarahnya yang kita jual ini smart contract. Smart contract ini baru ya di dunia crypto dan pertama kali yang mengeluarkan itu forsa. Nah, Smart contract ini isinya apa? Isinya itu uh, sebuah ini ya apa? Perintah yang sudah diatur dan tidak bisa diubah gitu. Oleh kreatornya sendiri pun. Nah itu udah ngarah ke jalurnya. Ini apa? Ethereum nya harus masuk ke sini ke sini ke sini transaksi seperti itulah. Dan Ethereum sendiri sejarahnya kita sudah mengenal Ethereum dari tahun 2000. 2015 ya kalau nggak salah. 15. Nah itu udah nomor dua ya di dunia untuk Ethereum sendiri. Mata koin bernilai, ternilailah di dunia dan terpercaya lah. Jadi kalau misalnya mau dibilang money game, Ethereum itu udah ada sejarahnya dan udah bernilai dan itu adalah barang yang kita apa anggapan kita carilah di sini kita jual belikan di sini gitu dengan cara melalui orang ketiga orang ketiganya itu smart contract nah smart contractnya bernama forsa seperti itu ya kalau di dunia nyata seperti kita membeli rumah membutuhkan namanya ini apa nanya, orang pertama pemiliknya ownernya kedua itu yang penjualnya dan ya, apa bahasanya itu jangan jual rumahnya itu makelar ya makelar rumahnya broker, broker. Tiga, ya kita yang ketiga ini pembelinya kan seperti itu nah pengganti makelarnya inilah forsa itu smart contract tersebut itu nah oh. jadi kan kalau misalkan kita melakukan transaksi smart, ya, smart contract slot 1 anggapan 0,025 ETH x1 dan 0,025 ETH x X3 dan X4, kan seperti itu. Totalnya 0,05 Ethereum. Kalau kita membeli melalui market, 0,05 kita cari, buka market ini. Misalkan pintu, beli 0,05 ETH, kan seperti itu ya yeah. transaksinya. Nah, kalau ini berbeda, smart di, kita beli smart contract tersebut, itu aja bedanya, melalui orang ketiganya. Nah, itu smart contract itu, yang kita jual itu. Cuma bedanya lagi, smart contract itu tidak perlu kita pasok ulang kembali karena itu udah satu kali pembelian saja sudah cukup gitu. Itu bisa kita berulang kembali kita jual belikan lagi gitu. kita jualkan kembali lah anggapan kalau saham kan beberapa lembar kita jual habis gitu. Ini enggak. Nah, saat kita membeli slot satu tersebut x3 x4 include 0,05 ETH totalnya. Itu kan langsung masuk ke pemilik smart contract tersebut Pak. Seperti itu, oh, okay. benar kan? Langsung masuk ke walletnya. Cuma dengan syarat memenuhi kondisi tertentu. Contohnya kalau X3 kan 100% itu. Kalau di lingkaran pertama dan kedua. Sedangkan hmm. X4 ada kondisi tertentunya. Kalau X3 kan kondisi tertentunya di orang yang ketiga, lingkaran ketiga tersebut. Lingkaran ketiga masuk ke kita. Ter Tapi di sini jelas juga ya kelihatan. Orang ketiga masuk ke kita. Kita kan reinvest. Nah, kita itu membeli sebenarnya. Pak. Membeli lagi, membeli slot kosong. kan Seperti itu. Nah, yeah. kita membeli slot kosongnya siapa? Uplain kita. Makanya orang ketiga itu kan posisinya masuk ke lingkaran upline kita. kan, Kita tukar yeah. dan kita memiliki tiga lingkaran kosong lagi. Nah, seperti itu X3. Sedangkan X4 sama juga. Ya Orang yang pertama, kedua itu masuk ke upline kita. Kondisinya, nah, saat kita memiliki, udah memiliki dua, dua hmm. elemen ataupun limpahan di lingkaran pertama nih, baris pertama nih, lingkaran satu dua ini, kita akan memiliki profit di yang ketiga, empat, dan lima. Dan keenam, itu kita akan membeli lagi reinvest, pengulangan lagi membeli di uplink kita seperti itu, dan akan kosong kembali. Kita bisa isikan kembali, nah, jadi untuk... Barangnya itu Ethereum dan ininya apa namanya? Hmm, anggapan seperti Tokopedia lah, tokonya platformnya tuh smart contract terus kita pembelinya seperti itu pembeli dan penjualnya seperti itu Pak. Ya uh -uh. terima kasih Mas Agam. Jadi mungkin singkatnya kalau kita ceritakan bahwa ini bukan money game, transparansi dari transaksinya itu alurnya bisa kita... Kita lihat, gitu, ya. kita tunjukkan betul sekali. Inilah kalau, ini kemana? Ini kemana? Ya, ini. Biasanya kalau money game itu kan sumber pendapatannya dari mana kan nggak jelas. Nggak jelas. Hari ini ya. dari mana nggak jelas. Nah, kalau terus, produknya forsa sendiri sebenarnya adalah smart contract itu tadi ya. ya betul, yang kita distribusikan. Uh, uh, uh, betul. Kalau money game itu biasanya nggak jelas dan berpusat dia. Terus itu bisa kehabisan... Hmm maksudnya kehabisan profit jadi enggak ada ini dia bakal bingung untuk membagikan hasil dan akhirnya ya tutup scam. Money tutup. game itu tutup kalau yang di bawahnya enggak bisa cari orang lagi. Nah, itu sebetulnya itu. Jadi scam karena istilahnya tidak ada aliran yang, yang uang baru yang lagi, masuk yang, yang udah dibagikan lagi. ya. Kalau ya, ini ya. tidak bisa scam atau tidak bisa apa namanya tutup karena memang sudah ada terus dari apa namanya yang tempat lain itu mas ya. jadi Iya, jadi nggak kita sendiri di sini kan. Uh -uh. Terus di sini kita tiga memiliki tiga hasil kan, tiga penghasilan. Yang pertama adalah uh, keaktifan kita, yang kedua dari limpahan, dan yang ketiga dari nilai Ethereum tersebut. Makin yeah. banyak orang melakukan transaksi di Ethereum, makin bernilai lah harga Ethereum tersebut. Apalagi adanya forces ini menempati ini ya apa transaksi terbanyak di Ethereum waktu ini saya bisa kita juga bisa lihat di Etherscan itu dia ranking ketiga dengan nilai transaksi Ethereum terbesar di dunia seperti itu makanya nilai Ethereum pun meningkat seperti itu pak jadi keunggulan di kita bergabung di proses ini selain mengenal kripto dan kita apa mengenalkan ke teman-teman dan lain sebagainya Mendapatkan Ethereum, mengumpulkan Ethereum, ya, itu meningkatkan nilai Ethereum tersebut, Pak, karena berbeda yeah. dengan Bitcoin. Kan, Bitcoin kan udah nggak perlu smart contract lagi, udah di mana-mana, udah bisa dilakukan transaksi sekarang. Kan? Untuk beli apa-apa di store-store kan seperti itu, apalagi seperti negara Jepang, Amerika. Itu di ininya, di kotanya sudah banyak, kot ini store-store yang menggunakan pembayaran melalui Bitcoin, seperti itu. Sedangkan Ethereum, kalau mau meningkatkan harganya, kan melakukan transaksi market aja. Nah, ini udah, selain market, ada munculnya namanya smart contract. Nah, ini meningkatkan juga DeFi, juga seperti itu. Nah, smart contract ini, nah yang sekarang lagi digandrungi di dunia. di Lagi booming lah di dunia crypto ini. Dan banyak pun ini apa mata koin mata koin yang baru keluar itu menggunakan cara smart contract ini untuk mendapat uh, meningkatkan nilai Ethereum menilai apa meningkatkan nilai mata koinnya seperti itu cuma saran saya kan kenapa nggak di Ethereum Ethereum kan nilainya sudah terlihat dan sejarahnya terlihat dan Ethereum tuh nomor dua di dunia gitu seperti itu Oke okay, Pak Edi, sudah, sudah ya, jelas. Oke okay, kan? terima kasih Mas Agam. Oke okay, ada lagi kah yang mau bertanya silakan dicat atau angkat tangan. Oh Pak Joko Pak Joko TV. Ini Pak Jokonya ada dua ini. Raise hand. Oke okay. silakan Pak Joko. Oh ya. Selamat malam, Mas Agam. Bapak-bapak semua. Iya, selamat Selanya, malam. Saya Fahri. Fahri. Oh, Fahri. Teman, iya. ini, temannya, Pak Joko. temannya Pak Joko. Ini kita sama-sama iya. alumni negara Garuda. Oh, iya. Uh, ini. Saya sebenarnya sangat tertarik ya dengan ini nih, apa, Ethereum, Ethereum ini. Karena hmm. saya setahun lalu kita sudah baca-baca kripto -baca kan? Baca -baca kan. Iya. Karena kan Leadingnya kan Bitcoin sekarang. Iya. Yeah. Saya selama ini sih transaksi kebanyakan di stock stock market gitu. Ya. Kalau yeah. stock market kan kita jelas tuh buy and sellnya jelas, ya yeah. lotnya berapa yang dijual, volumenya yeah. berapa kita tahu. Nah ini saya yeah. pengen pengen tahu nih tadi kan masalah kontrak yang dibahas ya, pagan. Hmm. Nah ini kan pakai kontrak. Nah, saya pengen tahu se liquid itu karena kalau kita mau jual belinya mau jual beli di, beli di, di di Ethereum ini liquid nggak? Oh, oh oke okay. heeh. Ya, ya di apa di versus ini untuk jual beli ya, ya. Uh, Ethereum sendiri kan ada volumenya di di mana di market itu sudah jelas ya semua transaksi hmm. juga ada dan besar ya volume transaksinya sama kayak Bitcoin ya. karena bedanya itu Ethereum itu lebih balance. Balance-nya ya. tuh naik turunnya itu ini seimbang ya. apa namanya? bahasanya itu hmm, tidak ya tidak ya. seperti Bitcoin lah Bitcoin kan over up sama over down. Jadi setiap dalam sebulan tuh bisa naik di atas 10 hingga 50 juta dan turun juga bisa segitu. Jadi lebih cocok di trading seperti itu dan Ethereum ini lebih ini lebih balance dan si pembuatnya pun Vitalik itu bilang uh, Ethereum ini adalah pelengkap dan uh, ini pe, apa? penyempurna penyempurna sistem Bitcoin seperti itu nah untuk smart contract sendiri transaksinya ini kita bisa lihat jelas melalui scan juga melalui blockchain kan smart contract sudah terdaftar terutama smart contract for kalau kita melakukan transaksi itu ada tulisannya smart contractnya for di blockchain juga gitu karena sudah terdaftar terus untuk apa namanya apa ya Duk -duk -duk. Hai, hai, hai, terus untuk apa tadi pencairan masalah hai, hai, sini sudah jelas peer, peer ya transaksinya jadi hai, ada yang namanya mampir ke perusahaan atau ke hai, sendiri sendiri atau di sini kan enggak ada admin dan kantor jadi, nggak ada perusahaan uang transaksi itu yang kita lakukan menjadi Ethereum. Ethereum tersebut itu langsung masuk ke peer-to-peer -peer wallet. Walletnya itu adalah masing-masing yang kita miliki. Jadi, itu pribadi. Misalkan Bapak memiliki apa menggunakan Trust Wallet, ternyata saya menggunakan token Pocket. Ya, masuknya ke saya token di token Pocket, maksudnya di Bapak itu Trust Wallet seperti itu. Dan itu saat itu detik itu pun juga bisa dicairkan. Atau kita simpan sebagai aset kan seperti itu. Dan ini tidak ada delay yang nggak ada waktu untuk melakukan withdraw itu nggak ada. Jadi langsung saat Bapak bergabung menggunakan link, misalkan link Pak Joko. Dan posisi Pak Joko ternyata di X3 itu kondisinya masih belum waktunya reinvest ya langsung 100% X3 buat Pak Joko gitu dan X4 juga seperti itu. Kalau kondisinya sudah terpenuhi ya 100% buat Pak Joko juga. Jadi di saat kita berjalan ini di bisnis ini, kita akan banyak mengalami kondisi enggak cuma setiap kita ngajak mendapatkan 100% ke dia dari dia tapi malah lebih seperti itu anggapan seperti uh, Pak Joko ngajak Bapak ternyata Bapak Joko reinvest nah itu Berarti kan 100%-nya Pak Joko hanya untuk mendapatkan uh, slot baru lagi kan seperti itu. Dan 100% buat upline Pak Joko. Seperti itu. Dan di sini nggak ada namanya batas penghasilan ya. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan lebih lah. Uh, dan terbatas, terbatas seperti itu. Mau ngumpulin 1000 ETH, 10.000 ETH, ratusan ribu ETH itu terserah. Mau dicairkan langsung juga itu terserah. Ini semua terserah pribadi masing-masing. Cara menggunakannya juga, penghasilannya juga mau dijadiin aset atau mau dijadiin penghasilan penghasilan utama, juga bisa. Semua jadi sudah jelas, Pak, untuk pencairan juga nggak Ini ya, nggak bisa diragukan kembali karena Pak Joko sendiri sudah merasakan, baru ngajak orang, misalkan mengajakan downline lah, seperti Pak Joko ngajak Pak Hendrik itu. Pak Hendrik masih loading aja ya, di mana smart contract lagi dibikin gitu, lagi diproses sama programnya, tapi transaksinya itu udah masuk ke trust wallet Pak Joko ya, udah masuk ke wallet Pak Joko gitu. Itu udah bisa dilihat, dari programnya itu emang sudah seperti itu, sudah membaca, peer -to itu udah membaca kondisinya Pak Joko ini mendapatkan profit, ini mendapatkan profit seperti itu. Ini udah nggak bisa diotak-atik walaupun sama uh, apa namanya, kreatornya sendiri apa ya, ya, karena kreatornya juga kerjanya sama sama kita. Mengenalkan Forsas, mencari donen juga untuk meningkatkan harga nilai Ethereum dan untuk memasarkan Ethereum ya intinya ya. Kita di disini memasarkan Ethereum kan melalui Smart contract yang bernama Fortsas, seperti itu, karena kalau kita lihat, smart contract ini udah mulai berjamur, udah menjamur banyak di dunia. Ada namanya Hexa, Lionser, dan lain sebagainya, tapi tetap yang nomor satu dan yang terpercaya, yang trusted, yang standar. SNI, kalau bisa dibilang, itu standar nasional blockchain, ya itu. Korsas gitu ya, kalau air Seperti aqua gitu, dan udah banyak Dan dulu aqua muncul Pertama juga penolakannya banyak kan Air kok dijual, bla bla bla bla Nah, seperti itu Bitcoin juga seperti itu, pertama keluar Juga banyak penolakannya 2009 2008, 2009 tuh Udah banyak penolakan 10 juga, padahal masih belum bernilai Seperti itu, apalagi saat bernilai kan Seperti itu Nah, udah jelas Pak Jok Pak, siapa lupa temannya pak Joko ah benar kemut ya terima okay. kasih mas mas agam uh, okay, jadi ya. itu tadi kan, tadi sistemnya, kan. Ya, sistemnya ya, ya jadi ya. sudah ada ininya ya, platformnya segala macam saya nggak habis ya, ya, pikir ya, ya, ya, tadi kan kita ada apa ya Uh, mesti online, mesti apply gitu-gitu. Ini kan mode-mode MLM ini, iya. kan kalau orang investasi kan ya beli aja gitu. Nanti kan dia akan invest, mau jual, mau medium, apa long term kan gitu. Nah ini kenapa kita mesti cari-cari? Nah, ini kaki -kaki. bukan. Iya. Iya karena karena kan ini bukan sistem, bukan re, bukan apa namanya investasi, bukan trading juga, bukan kan sudah di kasih tahu, atau roy kan bukan? untuk bagi-bagi hasil seperti itu kan. Nah, kenapa kita mencari apa mengambil sistem multilevel market dan marketing plan kita juga kan mencari kok seperti multilevel ini, seperti MLM. Ya emang kita kan mengenalkan Ethereum ini dengan cara seperti itu dan kita mengambil, mengadopsi gambar struktur MLM. Bukan berarti Cara kerjanya sama dengan MLM, karena di sini kan ada batasannya. Pak. Kalau MLM, udah pasti profitnya itu udah dibagi-bagi, dan itu menghasilkan orang yang paling dia yang di atas itu, dan memperkaya orang yang di atas. Sedangkan di sini kita bisa lihat ID nomor paling atas aja, bisa kalah sama ID yang ratusan ribuan, seperti itu. ID yang ribuan juga. Seperti itu. saya sendiri pun sudah banyak kalah sama donen-donen saya. Seperti itu contohnya kayak Pak Hendrik ini, Pak Hendrik aja. Bisa mungkin kita slot kita sama, tapi profit kita berbeda. Mungkin lebih banyak seperti banyak beliau kan seperti itu. Pak Joko juga seperti itu. Karena benar itu dimut pak. Saya dengar. Karena, iya, karena seperti itu pak. Kalau di sini tidak bisa memperkayaan di atas saja, karena emang ada sih kondisi yang tertentu uh, profit itu untuk upload. Tapi nyatanya apa? Kita mungkin bisa mendapatkan profit dari satu dua langkah di bawah kita kan situ langsung. Tapi kan berikutnya itu udah nggak bisa pak. Maksudnya bisa, tapi membutuhkan waktu. Waktu itu apa? Waktu saat reinvest. Jadi saat misalkan. Uh, bahwa saya itu si A, bawahnya lagi si A itu si B, bawahnya si B itu si C dan di bawahnya C lagi itu si D. Nah, saya masih bisa mungkin mendapatkan profit dari si A dan B. a -nya dari X3-nya, B-nya dari X4-nya kan seperti itu, Pak. Tapi yang CD-nya ini kan belum bisa saya dapatkan kecuali si A dan B ini dari B dulu, C misalkan reinvest masuk ke B Berin reinvest, masuknya sih ke Are Invest baru masuk ke saya kan seperti itu. Itu jalurnya kan agak lama waktunya seperti itu, Pak. Jadi ya inilah sangat berbeda lah ya. D difference lah untuk ML sama MLM tuh sangat berbeda. Oke, Pak Joko. Ada lagi Sudah. Halo. halo halo ya ya halo maksudnya tadi uh, tadi uh, reinvest tadi nambah, slot, tadi nambah slot nambah slot, nambah slot, slot. ya nah, bukan reinvest nah. itu bukan nambah slot tapi uh, kan di bawah slot itu ada lingkaran itu ya pak ya Andai kata sa, apa lingkaran pertama kedua pokoknya yang terakhir itu penutupan itu penutupan itulah namanya reinvest uh, kita itu Menambah lingkaran lagi, mengulang lingkaran lagi. Kosong kembali itu lingkarannya. Tapi dengan syarat kita memberi profit ke upline kita. Anggapan kita membelilah, membeli lingkaran kosong kembali. Lingkaran tersebut gitu. Jadi kosong lagi dan kita bisa isi lagi gitu Pak. Itu namanya reinvest. Reopen bahasanya. Iya seperti itu. Ini seandainya... Hmm. Seandainya kalau Seandainya, saya, mau saya mau join ini Pak, di bawah Pak, Pak ya. Joko gitu ya. Nah, ya. Ini, nah ini Pak Joko kan Joko misalnya tadi udah punya dua, jika berarti jika dia punya kaki tiga gitu. Tiga, ada ya. Pak Hendrik, ada, ada Pak ini kaki. gitu ya. Gitu jadinya ya. modelnya. Uh, modelnya itu kan Pak Joko, di bawah slot tersebut ada tiga lingkaran. Yang pertama Pak Hendrik, yang kedua anggapan uh, Bapak. Nah itu dah. Yang ketiga ini, orang yang ketiga yang masuk ini bakal menjadi reinvest Pak Joko gitu recycle. Nah, yang ketiga ini masuk profit yang ke orang ketiga ini masuk ke upline-nya Pak Joko. Dan Pak Joko mendapatkan tiga lingkaran kosong lagi gitu. Kan di sini kan namanya juga crowdfunding ya. berbagi kita berbaginya di situ dah. Jadi ada yang mendapatkan limpahan secara downline di X 4 atau dari atas kan dan limpahan juga dari Downline gitu, di X3, di X3 seperti itu, langsung profit. Nah, ada juga, Pak, eh, limpahan globalnya seperti itu. Tapi limpahan global itu seperti apa? Itu kondisi tertentu juga. Kondisinya seperti apa? Slot kita itu. Misalkan, anggaplah kalau slot 1 sampai 8 itu mungkin kita masih bisa menemui slot-slot eh, orang terdekat kita kan seperti itu aplinya, aplen, aplennya, aplen seperti itu. Andai kata kita di slot 9 10 11 12. Ternyata aplen yang 9 10 11 12 itu udah dari luar kan ke seperti itu, Pak. Itu posisi kita bareng-bareng menyalip mereka dan kita ada di 12, urutan 12 orang apa, slot 12 gitu. Orang-orang yang slot 12. Dan <tuh> dalam waktu sebulan pasti ada 10 hingga 20 orang gitu yang mendapatkan atau membuka slot gitu, membuka slot hingga 12 ataupun membuka slot lanjutannya. Anggapan ternyata ada di dunia di bawah kita itu ada yang absurd dari 8 ke 9 atau 9 ke 10 atau ke 12 ataupun ada yang baru mau bergabung ke langsung 12 gitu, Pak. Itu bisa menjadi profit kita. Menjadi profit kita, jadi bisa mampirlah gitu ke kita. Di sini keuntungannya, makanya saat ada contoh-contoh yang zero input, ada juga yang invite banyak, 12 slot, seperti itu. Tapi profitnya kok besar sekali. Pas kita lihat, tapi slot 1 sampai 8-nya itu belum ada profit, malah. Uh, ada profit satu dua kali, tapi malah ada yang belum ada profit. Kok bisa profitnya besar? Nah, profit besarnya itu di mana? Di slot 10, dua belas nih, Pak. Kita bisa lihat, ternyata dia mendapatkan slot 10, 11, 12 itu banyak limpahan. Karena kan di seluruh dunia hanya bisa dihitung lah yang memiliki slot tersebut gitu. Dalam sebulan tuh mungkin ada 5, ada 10 orang, ada 20 orang kan gitu Gak mungkin ada 1.000 orang dalam. 12 slot, Nah itu enggak mungkin ada dari orang yang join langsung 12 slot ya 5-10 orang tapi kalau untuk yang absolut lah anggapan dari 9 ke-10 atau 10 11 11 12 itu pasti ada lebih banyak dari itu seperti itu Pak dan itulah kesempatan kita kita mengambil posisi di 12 slot apalagi terutama di jalur kita itu mencapai ke Kreator itu sangat dekat kan, langsung ada di urutan 12 sudah nyaman lah. Kita walaupun uh, tidak mencari don tidak aktif gitu, kita masih bisa dapat limpahan global seperti itu Pak nggak jelas pak, apalagi Oke, ada pak. pertanyaan Oke. lagi. Ya harapan saya sih nanti, <laughs> kan kita ngumpulin Ethereum nih, <laughs> ya kan. Hmm. Ya kan? Ya. Nah, kita kan ngumpul Ethereum. Harapan saya nanti harganya seperti Bitcoin, Bitcoin kan 163 sekarang nih. Saya lihat di Luno ya, saya kan aktif ah, di Luno. Ah iya. Saya di Malaysia Luno. tuh bisa tuh beli uh, mata koin di Luno, di Ethereum, ya, ya. Ah, Ethereum di Luno ya. juga bisa. Ya harapannya nanti Pak ini kan nomor 2 ya Ethereum nomor dua. nanti paling nggak kan dia bisa Harganya ya setengah dari bitcoinnya Kita udah lumayan Tentu. Tentu Pak Amin Pak <laughs> ya, ya, ya, ya. <laughs> uh, Ini prediksi saya uh, Awal tahun ntar mungkin udah sampai 10 jutaan Pak Iya hmm. Sekarang kan transaksi digital kan dia Ditingkatkan di ini Zaman-zaman covid gini kan Iya benar-benar apalagi kita disarankan ke ini lagi apa transaksi digital lebih di, dicari-cari kan karena nggak bisa kita nggak bisa kemana-mana nggak bisa melakukan kegiatan dan diam di rumah aja ya, ya, ya. tapi bisa profit nah ini dan melalui forsa ya. ini salah satunya mudah-mudahan hmm? pak Agam terima kasih ya. Ya. Pak Agam ya. oke okay. sama-sama Pak Joko. Ya, terima kasih, okay. Pak, pak. oke okay. Terus buat teman-teman kan di sini di FORSA ini kan kita menggunakan Ethereum ya Dan Ethereum ini bakal ada updateannya Ethereum 2 Dan sudah 90% testnetnya Dan insya Allah di akhir tahun fase ke-0-nya itu sudah mulai berjalan Kita update ke Ethereum 2 dan Ethereum 2 ini transaksinya itu lebih banyak daripada Ethereum sekarang. Maksudnya biasanya hari ini kan transaksi Ethereum ini hanya bisa 15-30 transaksi per detiknya. Tapi nanti di Ethereum 2 itu 300 ribu kan, per detik transaksinya. Dan itu bakal meningkatkan nilai Ethereum. Kenapa? Karena... Sekarang kan orang kan melakukan transaksi sebanyak-banyaknya di Ethereum atau di FORSA, uh, gas fee melonjak karena sedikitnya membutuhkan ini kan transaksinya itu lambat masilah anggapan gitu. Nah itu orang banyak yang menggunakan fee rendah, dan fee itu bikin antrian yang sangat panjang dan akhirnya fee pun ikut melonjak untuk orang yang mau melakukan transaksi. Nah, itu menghambat nilai ETH juga. Nah, saat ntar uh, udah update ke ETH2, andai kata fase 0 ternyata sudah bisa melakukan transaksi secepat itu, ini bakal banyak transaksi nggak cuma dari forsa saja dari smart contract juga, ada yang lain ataupun pool dan yang lainnya ya yang ber yang berhubungan dengan Ethereum pokoknya itu akan meningkat. Jadi saran saya kita di sini mulailah dari sekarang gitu ya bisa juga melalui apa bergabung di forces untuk mengumpulkan Ethereum dan meningkatkan nilai Ethereum sebelum Ethereum harganya tinggi tidak masih belum bisa kita jangkau tidak bisa kita jangkau lah. Sekarang kan masih bisa lah. dengan harga segini kita masih bisa bergabung di forces. Dan mengumpulkan Ethereum, menabung Ethereum, dan menyimpan Ethereum. Dan akhir berdoa saja akhir tahun ini ternyata Ethereum dua benar rilis di fase ke nol, dan itu akan menghasilkan nilai yang sangat lebih buat kita. Jadi nggak ada ruginya kita bergabung di Foresas dan nggak ada ruginya kita mengenal Ethereum gitu dengan memiliki aset Ethereum ini seperti itu. Oke, okay, bagi yang lainnya, apakah ada pertanyaan lagi? Masalah penghasilan, persas, atau, atau Ethereum, atau Gaspi, dan lain sebagainya. Gitu, jika ada, silakan melalui chat atau angkat tangan. Gitu, Resen. ada yang mau berbicara kah atau punya ini punya apa namanya saran gitu buat kita untuk next zoom atau pembahasan berikutnya seperti itu dan satu lagi ini ya kita menawarkan ini Men, coba ditunjukkan bajunya. Kita menawarkan baju di sini, baju Forsas Official Indonesia. Nah, kita bisa lihat ini. Dengan harga 150.000 saja. Bisa mendapatkan baju seperti ini ya. Polo polo shirt ya, polo. Dan di sini logonya itu berwarna emas. Wah, mengkilap loh. Saya sudah punya warnanya emas dan itu kalau kena sinar matahari atau sinar lampu itu uh, mengkilap. Soalnya dijahit dengan benang emas. Berapa 24 karat ya? Iya, Pak Agas ya. <laughs> ah, betul. itu bagus sekali dan ini no Meningkatkan kepercayaan diri lah Buat kita untuk closing Di tempat orang Untuk <tuk> offline gitu Oke, buat Pak Hendrik, Pak Joko Dan lain sebagainya Pak Victor mungkin yang di Malaysia Atau Pak Edi lagi Ya, semua teman-teman Apakah ada pertanyaan atau Ada masukan lagi Melalui chat atau raise hand Boleh, kalau tidak saya akan Menutup zoom hari ini Oke, okay, tidak ada ya. Di ini aja, dibuka aja chat bebas semua. Oke, okay, Pak Victor sudah menghadiri Zoom kita hari ini dan untuk Untuk masalah transaksinya, Bapak. Sekarang kita bantu ya. 9, 9, ntar kita bantu. Kita bantu. Mencarilah di Malaysia itu menggunakan apa seperti itu. Rufiki kalau sudah jelas nanti bisa download aplikasi. Oh, Oke. Okay. Oke, okay, enggak ada lagi ya. Oke okay, Terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri zoom kita malam ini. Dan minggu depan kita akan melakukan kembali dengan pembahasan dan topik yang berbeda ya. Apabila ada ini, pertanyaan bisa langsung aja ke grup di telegram kita. Dan di sini kita memiliki ini ya, apa, ada pembahasan tentang yang tadi itu melalui PDF. Bapak-bapak dan teman-teman bisa unduh dengan cara mengisi form yang sudah di-share di, di chat itu ya. Silahkan dilihat. Itu diisi dan teman-teman bisa mengunduh PDF atau apa namanya pembahasan kita hari ini secara gratis. Oke terima kasih dan selamat malam semuanya dan salam sukses semua. Salam miliarder bersama Forsas dan Ethereum. Terima kasih. Kau seperti yang ada. Something else that I know.